Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode 2 Oktober 2022, 16 hingga 31 Oktober 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun naik Rp29,29 per kilo menjadi Rp2,2220,86 per kilo, yang ditetapkan pada Senin, 31 Oktober 2022. Berikut harga sawit Kalimantan Timur dari Penelusuran Info Sawit sesuai surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Sawit umur 3 tahun Rp1.958,29 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.091,95 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.101,46 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.123,33 per kilo sawit umur 7 tahun 2135,63 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2152,06 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2194,87 rupiah per kilo, dan sawit umur 10 tahun 2220,86 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp10.655,23 per kilo dan harga kernel, inti sawit, Rp5.273,39 per kilo dengan indeks K85,67%. Sekian harga sawit untuk tanggal 1 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.